<laughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore bosku Oke kita berjumpa lagi bos ya Di edisi hari apa nih hari selasa bos Dan kebetulan hari ini kita udah berada di daerah Benteng ya nah, Daerah Benteng, Bengkulu Tengah Dan tadi kita start dari, dari kota Bengkulu sekitaran jam 4 Uh, udah di sini udah sekitar jam 5 lewat Pak Bos, ya. Uh, perjalanan kita tadi ramai Pak Bos. Banyak, banyak yang balik mudik. Oke, okay, kembali ke Kota Bengkulu. Jadi kali ini kita mencoba di spot bar Pak Bos, ya. Uh, dan kita tidak sendirian Pak Bos. Kita ditemanin sama es anak rantau sama Rusun Argus Fishing. Merekanya lagi di depan situ Pak Bos, ya. Udah di depan. Jadi kita uh, ini pancingannya Aisana Rantau. Oke, okay. tanpa berlama-lama bos, kita langsung aja bos. Tas beliau kok ya, bos ya di belakang kita bos. Kita menuju spot. Oke okay, kita lanjut. Oke okay, bosku. Kita menuju spot. Nah di sekeliling kita ada kolam ikan mas, ikan lele. Bunyi anwak kita. Ini kolam nah, nah. sanak kita, apa Bos. Wak kita dulu. ini. Nah. Di ujung sana, apa Bos, ya, spotnya. Di sungai. Wah, ada okay. pancur, Pak Bos. Ok, ikut tentu, Pak Bos, ya. Ada pancur. <laughs> Aduk. Ok, sampai ketemu di spot, Pak Bos. Mari, kita lanjut. Ok, kita lanjut, Bos, sampai seri sawah-sawah, Pak -sawah, Bos, ya perjalanan sekitar untuk di lokasinya kita menempuh dengan jalan berjalan kaki sekitaran 500 meter bos dari pondok yang kita nitip uh, kendaraan kita jadi kita menempuh ya Oke, ikutin itu harus run argus fishing sampai Aisana rantau udah di depan bos ya bos. Kita coba dulu satu kater bos ya. Rampanya cacing bos. Cacing pabrik. Dipasang bos ya. Semoga aja ah, kita bisa beruntung ya bos. Sebenarnya, udah lama kita enggak mancing bos ya. Udah beberapa kali sebenarnya ada sih bos kita mancing. Terhubung nah, ah, nggak pernah strike jadi kita nggak ngeplot bos nah, kita pakai satu cacing oke okay. kita coba satu cutter dulu bos ya oke okay, kita lanjut bos berhubung cuacanya udah agak sore oke okay, mari kita coba satu bot tegak lagi bos siapa tahu ada rezekinya bos yang satunya juga kita bawa katrol jadi kita belum pasang bos ya karena yang satunya kita main pakai dasaran Timanya dibawa dan matakanya di atas bos Berhubung airnya terang Jadi kita airnya tenang Jadi kita mainnya pakai pelampung aja dulu bos Oke, udah, oke Luka Kita pasang Lanjut bosku terus bos semoga aja kita bisa strike tinggal menunggu lagi bosku hmm. bapak itu bos terus dengan Argus Fishing dari hmm. sana kerantau hmm. itu bos <coughs> berdua kita untuk di sini bos uh, kita ada sekitaran 6 orang ya Kita lanjut. Oke okay, bos, sekarang kita udah masuki sekitaran setengah jam pak bos ya. Jadi okay, belum ada tarikan pak bos. Cuman yang cilik-cilik pak bos ikan cilik yang tarik-tarik pak bos. Lampunya bergoyang-goyang pak bos ya. Tapi belum ada tanda-tanda monster yang ditarik pak bos. Ha? Bapak yang di belakang cengir-cengir Cengir-cengir baik bapak. Dah. Tadi bolak-balik, bolak-balik cari spot pak bos. <laughs> Nah, kita, tengok, bos. nah. Baik. Oke, kita bersabar lagi Bapak bos ya. Semoga aja ada sambaran lagi yang besar yang monster. Kalau bisa ikan paus Bapak bos. Nah, yang di belakang. <laughs> Udah, kita menanti Bapak bos. Sudah mau memasuki azan maghrib. Kita tetap menunggu. Nggak ada di sini, kita pindah di Sungai Besar, Bos. Ya, coba keberuntungan ikan-ikan ikan tawes, apa tahu ada di sana, Bos? Tarik. Oke, okay. ikutin terus, Bos. Ya, semoga aja kita bisa strike. Oke, okay, lanjut, nah, Bos. Pancingan kita, Bos. Belum ada tanda-tanda, Bos. Dari tadi, cuma itu tadi, Bos. Pelampung yang angkrik tadi udah ditarik-tarik, Bos. Cuman sekarang nggak ditarik lagi, Bos. Udah, Bos. Oke. Lanjut. Nah, ini pelampung kita, Bos. Yang tekek sama yang itu bos bos pelampung yang agak besar dia kita lemparnya di tengah bos bosnya dari udah sejam bos kita belum ada strek dan disitu pun banyak masih banyak lagi bosnya pemancing-pemancing yang lain bos sudah bertambah lagi orang bos sekitaran 10 orang di sini bos beliaunya bos lagi menyendiri bos dia ya. Oke, okay. ikutin terus, bos. Ya, ini. kita bos ini satunya tegek ada malam, bosku. Ini yang <tuh> dasaran belum kita pakai, bos. Oke, okay. tetap ikutin, bos. Ya, oke, okay. kita lanjut. Nah, return order bos. Nah, Ruslan Argus, strike bos, bagus. Hai, wah! Masuk curang, <laughs> gabus bos mana? Oh. Lumayan, lumayan. Oh besar bos. Oh. Hampir kan? lepas. Hampir lepas. Anda jatuh. <laughs> <laughs> Oke, okay, mantap, mantap. Oke, okay, luas. Kita udah strike seorang, artis Fishing. Strike. Biasa-sia, hmm. ya, bos. Kesabaran. Oke. Okay. Kita lanjutkan lagi, bosku. Semoga aja kita juga strike, ya. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, bos. Kita menunggu lagi, bosku ada nih Beliaunya tadi udah strike bos Jadi kita belum ada ya strike Oke. Kita coba pindah ke pinggir mau Tapi kalau kita juga beruntung Oke, Bos. Ini hasil kita tadi, Bos, ya nggak bisa kita rekam tadi bos ikan mas bos ya dan juga tadi ada Ruslan Argus fishing juga bos strike ikan gabus berhubung tadi HP kita lagi lopet bos ya nggak bisa kita lanjut untuk merekam nah, ini bos ikan mas petualang kita di Bengkulu Bengkulu Tengah Benteng ya bosku hasil akhir kita sekali lagi mohon dimaafkan bosku, nggak sempat kita ngerekam lagi lumayan bosku untuk ininya, size sesnya tiga jarian ikan mas bos ini yang paling kecil <laughs> ini bosku nah, hasil kita bos dua empat lima uh, lima setengah bos tanpa dengan yang ini yang masih kecil, hmm. ah, bos mantapkah? mantap. ya mantap. Eh, bos, mohon sekali lagi mohon dimaafkan bos ya. tadi kita nggak sempat ngekamah bos karena buru-buru kita balik dengan apa casape ya, bos ya? Udah nggak sempat lagi bos, ngambil videonya Oke, Alhamdulillah hasil kita tadi bos ya Oke, dan sekarang kita mau subscribe mandi bos Berhubung barusan tiba di rumah bosku Oke, lebih dan kurang kita mohon maaf bos ya Kita akhiri videonya, insya Allah di lain waktu Kalau ada kesempatan libur lagi, kita mancing lagi bos Oke, okay, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.